Aku telah lelah mengikuti semua langkah kakimu Dan berharap Bisa memilikimu Berbagai cara telah aku Mengorbankan hidupku, buka hatimu, bukalah sedikit untukku sehingga diriku bersama. Berbagai cara telah aku lakukan Untuk hidupmu Hingga aku Mengorbankan hidupku Buka hatimu Bukalah sedikit sehingga diriku bisa memilikimu betapa sakitnya, betapa terihnya ha. Untukku Sehingga diriku Bisa memilikimu Betapa sakitnya Betapa perihnya Hatiku Sedikit Untukku Sehingga Diriku Bisa Memilikimu Betapa sakitnya Betapa perihnya Hatiku Semua langkah Ka